Ah Ini ini yang Ini marah. datang ke selamat dio kunak super yang yang di antara Okay, terima kasih kembali ke MC.